oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi berjumpa lagi dengan saya mas ceku di bos senapan angin oke kali ini saya akan update stop barang-barang yang ready di toko kami oke sebelum lanjut ke video jangan lupa like, komen, dan subscribe bantu channel ini biar berkembang biar bisa bermanfaat untuk para pemula gitu. Aja, ya bos, inilah senapan yang promo di bulan Desember ini yang mulai dari satu jutaan yang PCP Ya, ini ada PCB Moser Single suit Ini harga normalnya ini di satu juta sembilan Ini tak kasih harga satu juta lima saja, bos. Ini nanti udah akan kasih sama bonus-bonusnya, nanti ada perdam tali sandang gangguan peluru-peluru tes 500, STKS dan tas okay, untuk senapan 130, itu jadinya, buruan di check out 1, 100, untuk senapannya 900, ini 130, mantap enteng sekali cocok untuk para-para pemula gitu ya lanjut untuk selanjutnya Oke okay, lanjut ini ada senapan angin PCP Moser OD38 ini udah pakai magazine nah, ini untuk harga promo Desember kali ini cuma di harga 1.600.000 rupiah ini KCB monster OD28 tabung stainless oke okay. langsung di check out untuk barangnya stop terbatas gitu oke okay, lanjut ke selanjutnya Oke lanjut ya Pak Bos ini yang harga satu jutaan lagi ini ada senapan angin PCP Moser OD 32 ini masih single shot jadi nggak bisa pakai ma magazine untuk harganya ini cuma dibanderol harga satu juta tujuh rupiah nanti udah tak bonus bonusnya nanti ada perdam tali ada peluru peluru tes, STKS data tas untuk senapan dan untuk apa ordernya silakan hubungi ke nomor ini Oke lanjut ini ya ada senapan angin PCP monster OD32 single shot. untuk promo bulan Desember kali ini tak kasih harga 1.700.000 rupiah nanti udah sama bonus-bonusnya untuk cara ordernya silahkan hubungi adminnya nomornya cuma satu yaitu 089 889 15000 tiga ya kawan kalau bagi yang mau enggak yang enggak mau ribet tinggal klik di deskripsi ada linknya enggak usah nyanget lagi tinggal klik linknya nanti udah pergi ke wa-nya gitu oke lanjut oke okay ini tadi apa bos yang harga juta 1700 an oke okay, kita lanjut ke yang harga sembilan ratus. ini ada senapan angin PCP Moser OD38 ini tabung dural udah magazine mantap sekali harganya sembilan ratus. udah sama bonus-bonusnya bonusnya seperti yang tadi-tadi itu -tadi oke okay. kalau mau kepoin langsung hubungin nomor yang tertera di deskripsi tinggal klik langsung datang ke WA enak kan lanjut ke Oke okay. habis ratus ini ada lagi juta ratus ini ada PCP Maruder OD38 ini spesialnya tarikannya udah set lever Udah ada cancel kongkangnya, udah support magazine juga, eh, untuk sepanya di atas yang tadi. Oke, okay. untuk harganya tadi 1900, udah sama bonus-bonusnya ya Pak Bos. Langsung buruan out karena untuk staf kami udah terbatas, tinggal sedikit. Gitu ya, mumpung masih ada pilihan, buruan dihubungi nomor yang tertera. Di sini ada di sana, sana di mana saja. Oke. Kalau lebih pastinya ada di deskripsi, tinggal diklik link-nya langsung masuk ke WA saya gitu ya. Oke, kita lanjut ke atasnya lagi. Oke. Setelah yang satu jutaan ini ada yang harga 2 jutaan yang murah meriah. Harga 2 juta udah dapat bocah. Cember mono mantap sekali ini. Pengerjaan Semi CNC untuk harganya cuma di Rp 2.700 untuk promo december kali ini Untuk stopnya ready cukup lumayan banyak jadi nggak usah khawatir kalau kehabisan stok ya nah, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut untuk spesifikasinya langsung hubungi nomor di bawah Nomor di bawah ini atau di atas ini lebih pastinya ada di link deskripsi oke lanjut ke yang atasnya lagi Oke okay, sebelum lanjut ke atasnya ini tak kasih tahu untuk variasi-variasinya Ini ada yang popor tunggul, ini dengan harga Rp 2.700.000 ya kawan Ini ada pilihan popor tunggul, ini juga ada BB-nya juga Chamber warna hitam, nah itu popor warna hitam Terus ada yang chamber merah, popor warna hitam Ini model klasik ya, ini dia simple, nggak ada bolongnya gitu Terus ada yang popor warna biru ini juga Ini rada itu juga warna biru Dengan popor tumbul warna hitam Ini merah. Terus ada lagi yang warna ungu Itu ada di ujung sana Itu warna ungu ada varian warnanya juga Tenang saja karena warna-warnanya itu bikin kita jadi gimana gitu senang lihatnya ya. enggak enggak membosankan gitu ya kawan terus ada merah juga ini chamber apa popor tunggul terus ini hitam popor tunggul juga nah ini untuk pilihannya cukup lumayan ayo di buruan di kepoin sebelum ke bisa stak staknya mumpung masih bisa ini, ini ada warna kuning warna merah lagi, warna hitam ini sudah ada variasinya kawan ini yang apa yang minta pikat ini ini ada ya, <tuk> yang pikat ini, tenang saja <tuk> nah, ini rel pikat ini jadi dia lebih kokoh ya gitu, oke okay. okay. untuk ini bisa dilihat ini stok kami yang ready saat ini ya <tuk> buruan di check out terus lanjut ke yang atasnya Oke, okay, setelah yang harga dua juta tujuh ini ada atasnya satu saja. Ini harga dua juta delapan rupiah. Ini ada FX kamu atau FX kamu atau FX apa WTP? Ya, Fx WTP sudah gitu ya. Oke okay, ini dibanderol harga 2.800 Udah sama bonus-bonusnya Ini juga udah maka Tarikan seat lever hmm. Cancel kongkang bisa di kiri Bisa di kanan Manometer di kiri Tempat pengisian di kanan Oke okay, lanjut ke yang atasnya Oke okay, kita lanjut untuk stok senapan air Yang di atasnya Dua jeda, delapan Ini ada dua jeda sembilan Ini efek rans, saya CNC Ini ada dua macam ya. Kita ini yang yang, memop, yang kecil dulu ya, yang tabung kecil ini efek tabung kecil, tabung apa 360 cc ini yang ringan untuk harganya sama seperti yang ini. Tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Untuk plusnya ini, dia lebih enteng dan enak gitu ini udah apa namanya udah stainless stainless ya gitu. ini daleman ini juga stainless ya, terus lanjut yang ini yang 500cc ini sama-sama harga -sama 2,900. ini yang 500cc ini ada ada banyak warna ya ini yang campur kuning dengan popor tumbul. ini juga enteng cuman lebih enteng yang, yang kecil tadi yang tahu 360 ini tahu 500cc yang tipe datar, enggak yang bocap ya. kalau bocap itu kan botol kecap yang jeneng gitu. ya yang harganya ini dua juta sembilan ratus. lain lagi dua juta sembilan sudah harganya. buruan dikepoin ke nomor yang tertera di video ini atau masuk ke link deskripsi itu ada linknya nanti langsung bisa masuk ke WA ah, saya. Kelebihannya saya yang pegang sendiri gitu ya. Oke, lanjut ke yang atasnya lagi. Nanti ada apa silakan disimak. Oke, tadi yang udah harga 2 jutaan ini ada lagi harga 2 jutaan, Cuman 2 jutaan yang pendek ya ini ya. Ini PCP KRM 27 senapan ini PCP KRM 27 dengan tabung kuningan laras panjang 60 cm ini masih menggunakan laras kuningan jadi untuk perawatan dia lebih mudah gitu untuk harganya ini cuma dibanderol harga 2.300.000 rupiah untuk bonusannya nanti ini ada tali sandang, ada spepat, nanti STKS terus ada gantungan peluru terus nanti ada plurotest nya juga, oke okay. langsung hubungi ke nomor yang tertera di video ini lanjut oke okay, lanjut lagi ini ada yang big game big game inilah rajanya big game ya pak bos ini ada Moser, eh, apa? Mosin Nagani ini kapasitas angin aman di 4500 PSI jadi untuk buruan-buruan roda mati itu cocok sekali, untuk harganya ini dibanderol cuma 2.500.000 rupiah udah sama bonus-bonusnya nanti ada tas, tali sandang, gantuan peluru-peluru tas, dan tas tadi dan, dan perdam gitu ya oke okay. buruan di check out langsung hubungi ke nomor yang tertera di video ini oke okay, lanjut lagi oke okay, lanjut Oke lanjut ini ada PCP kuningan laras dalam tabung ya. Ini tekanan angin aman di 2700 PSI. Untuk promo Desember kali ini cuma dibanderol harga 2 juta, apa? 1.900.000 rupiah. Buruan di check out sebelum kehabisan stok. Karena stok kami terbatas. Oke, lanjut lagi. Tadi udah yang harga satu jutaan, dua jutaan, ini yang tiga jutaan, ini ada PDP Predator atau bisa cukup Predator ya, ini ada Predator Sundel Bolong, Sundel Bolong, ini cewek sekali ya, ini dengan chamber Dural seri 7 dengan laras baja simplus dari kami ini bisa kelihatan apa enggak, nah, dari CVAs outdoor jadi untuk akurasinya tenang saja dan untuk harganya cuma di bandual harga 3.700.000 rupiah mantap sekali nanti udah ada bonus-bonusnya ada perdam, magazin, tali sandang, gantuan peluru peluru tas, STKS dan tas untuk senapan nah, ini yang harga 3.700 ini ada yang versi mininya atau yang lebih ringan dari yang ini sama-sama semi CNC nya ini ada Predator Taktikal Semi CNC ya bos ini cuman ini durannya seri 6 untuk harganya cuman dibandel 3.400.000 rupiah itu udah sama bonus-bonusnya untuk bonusnya sama seperti yang ini tadi ya oke lanjut ke yang lebih tinggi oke lanjut lagi ke senapan angin Predator full CNC ini ada yang versi murahnya versi ringan ini ada Predator rinjani. Ini dengan laras panjang 55 cm Oke untuk harganya ini cuma dibanderol harga 4 juta rupiah Wah, 4 juta rupiah udah dapat Predator full CNC dimana lagi kalau enggak dibos senapan angin Wah, buruan di apa dihubungin nomernya yang tertera di video ini oke okay, lanjut ini yang saya yang harga 4 cita. terus di atasnya lagi ada ini Mahameru nah ini iya, Mahameru ya kawan ini senapan dari kami di luar sana itu pasti nggak ada ya pedaler Mahameru karena ini produk dari kami oke okay, untuk harganya ini cuma di bandel empat juta lima rupiah wah mantap sekali untuk predator sekelas Mahameru Cuma cuman empat juta lima wah bukan kaleng kaleng cuman di bos angin yang, yang ada harga spesial dan bergaransi tenang saja untuk harga segitu nanti ada bonus bonusnya seperti yang tadi tadi nanti ada perdam nah ini perdamnya super besar kan Ugi Ultimate OD 38 perdam magazine tadi saya dan dengan peluru peluru tes STKS dan tas untuk senapan oke okay? oke okay, itu ya untuk promo Desember kali ini mulai dari satu jutaan 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, jutaan udah rata semua ya oke? Okay? untuk pembayarannya mudah sekali bisa COD dan bisa transfer gitu ya pak bos dan untuk COD 0DP nol dp sepeserpun info lebih lanjut langsung di sini ke nomor yang terserah di video ini atau masuk ke link deskripsi ya oke okay. cukup sekian dari saya dari mas ceku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam sedar